Ku BATAL mentas di Piala Dunia 2022 usai ditekel KAMAVINGGA Christopher Kuku yang mengalami cedera lutut usai ditekel oleh Eduardo Kamavingga digantikan oleh Randall Kalomwani di skuad Piala Dunia 2022 untuk timnas Prancis. Pemain intro Frankfurt Randall Kalomwani sekarang akan bergabung dengan Didacarems menjelang Piala Dunia 2022 yang dimulai dalam satu minggu. Cuckoo tertatih-tatih saat sesi latihan Prancis di Clairefontaine setelah mengalami cedera pada lutut kirinya. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh RMC Sport, Christopher Cuckoo, 25 tahun, menerima tackle telat dari pemain Real Madrid, Eduardo Camavinga, dan terlihat langsung memegangi bagian belakang kaki kirinya terlihat tidak nyaman. Dia kemudian dibantu keluar lapangan. Kabar cederanya Cuckoo menjadi pukulan telak bagi Prancis yang sudah kehilangan backcrest Kim Pembe pekan ini. Tim kembali beraksi untuk Parisian saint selama akhir pekan, keluar dari bangku cadangan selama 15 menit terakhir dari kemenangan 5-0 mereka atas Auxerre pada hari Minggu. Namun back tersebut kini harus absen dari Piala Dunia 2022 setelah gagal pulih dari cedera Hamstring dengan back tengah Monaco Disasi dipanggil sebagai penggantinya. Kai Lomodryk di diperebutkan Real Madrid dan Arsenal Membuat debut internasionalnya dengan Ukraina pada bulan Juni, pemain berusia 21 tahun itu telah menjadi ancaman konstan bagi pertahanan sejak saat itu. Sejauh musim ini ia telah mencetak 8 gol dan 8 assist dalam 16 pertandingan, 5 diantaranya merupakan kontribusi gol dalam 6 penampilan di Liga Champions. Itu membuatnya menjadi salah satu target utama klub-klub top Eropa dengan Arsenal yang paling dekat hubungannya. Namun, Real Madrid juga disebut-sebut berhubungan dengan Michael Modric. Berbicara kepada Fladen Sedan di Youtube, Modric menyampaikan harapan apapun yang dimiliki Madridista untuk mengontraknya sebagai pukulan telak. Dari perspektif hipotesis murni, jika ada pilihan untuk menjadi pemain cadangan di Real Madrid atau starter di Arsenal, saya mungkin akan memilih Arsenal tapi itu pertanyaan yang sulit dan melibatkan banyak faktor dalam jawaban saya. Pertama, saya ingin mendengar dari manajer bahwa meskipun saya bukan starter yang dijamin, saya akan mendapat kesempatan. Pada dasarnya, saya perlu mendengar langsung dari pelatih apa yang dia bayangkan tentang peran saya, katanya. Diario AS menutupi komentarnya karena dia juga mengungkapkan bahwa dia bisa saja pindah di musim panas, tetapi sektor Donets menolak pendekatan apapun. Saya berbicara dengan dua atau tiga pelatih, baik secara langsung atau melalui penerjemah. Mereka adalah Nice, Bayer Leverkusen, dan Brentford. Ketika tidak berhasil, saya sedikit kesal. Tetapi seperti yang kita lihat sekarang, rencana Tuhan lebih baik daripada impian saya. Sambungnya. Dapat sponsor dari BMW, penggawa Real Madrid diberi mobil listrik gratis. Para pemain Real Madrid mendapatkan mobil listrik gratis dari BMW menyusul kerjasama klub dengan perusahaan asal Jerman tersebut. Bintang-bintang Los Blancos seperti Luka Modric, Karim Benzema, dan manajer Carlo Ancelotti termasuk di antara mereka yang mendapatkan BMW iXs atau i4s yang sepenuhnya bertenaga listrik. Harga untuk mobil BMW iX mulai dari sekitar 71.000 poundsterling hingga 109.000 poundsterling, sementara i4 berharga antara 53.000 poundsterling dan 66.000 poundsterling. Madrid merilis pernyataan resmi melalui raman resmi klub para pemain sepak bola dan bola basket menerima kendaraan listrik baru. Para pemain dan pelatih dari tim sepak bola dan basket Real Madrid telah menerima pengiriman kendaraan listrik BMW 100% baru, yang merupakan langkah besar dalam komitmen klub untuk armada serba listrik. Los Blancos menandatangani kerjasama dengan BMW awal tahun ini, dengan mereka mengakhiri kesepakatan dengan Audi yang telah terjalin selama hampir dua dekade. Madrid mengakhiri kerjasama mereka dengan Audi yang dimulai pada tahun 2003 setelah gagal mencapai kesepakatan untuk kontrak baru. Los Blancos telah melepas para pemainnya yang membela tim nasional mereka masing-masing di Piala Dunia 2022. Sedangkan pemain lain yang tidak tampil di Qatar akan mendapatkan masa liburan hingga awal Desember nanti. Hazard akui berpeluang besar hengkang dari Real Madrid